Tahun 2021, untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan September tahun 2021.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 Jika suplemen energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Cancer di bulan September tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tugas kesehatan seorang Cancer adalah egg of Swords ataupun 8 pedang. Secara umumnya egg of Swords itu diartikan merasa terbebani dengan diri sendiri, merasa terikat dengan Kegiatan yang dilakukan sendiri sehingga membuat beban pikiran yang menurunkan kesehatan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang cancer bulan September tahun 2021 kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer akan mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini merasa terbebani di dalam diri sendiri untuk menjalani kehidupan dan di sini juga digambarkan seorang cancer merasa dirinya dikelilingi oleh berbagai masalah. Yang dimana di sini akan membuat kesehatan seorang Cancer menurun di bulan September tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya, Page of Cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Cancer akan menurun di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini karena akan mendapat beban pikiran, dan merasa dikelilingi banyak masalah, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Nah, di sini seorang anak cancer akan selalu mendukung mendoakan seorang cancer agar lebih fokus lebih giat lebih disiplin lebih tekun dan menjaga kesehatannya lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers. secara umumnya the lovers itu diartikan percintaan kecintaan orang yang menyayangi orang yang mengasihi dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan kesehatan seorang cancer, di sini menggambarkan Sosok yang menyayangi, sosok yang mencintai, sosok yang mendukung, sosok yang mendoakan seorang cancer agar fokus, disiplin dan lebih menjaga kesehatan adalah seorang anak yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada Cancer sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah egg open tackle ataupun 8 koin. Jare mempunyai egg open tackle itu diartikan tetap tekuni jalani dan biarkan waktu yang menjawabnya dan di sini menggambarkan Keuangan seorang cancer di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa sama seperti bulan sebelumnya. Namun di sini disarankan kepada seorang cancer jangan coba-coba untuk berpindah ke pekerjaan ataupun mencoba hal yang baru karena di sini fokuslah kepada satu pekerjaan yang ada saat ini yang akan mendongkrak keuangan lebih bagus lagi di suatu masa tanpa cancer sadari dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan lebih bagus.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 Dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini disarankan kepada seorang cancer jangan mencoba hal yang baru pekerjaan yang baru di bulan September karena akan berdampak negatif kepada kesehatan dan kehidupan di sini disarankan fokus dan disiplin kepada pekerjaan yang sekarang yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi di bulan berikutnya ataupun di masa mendatang. Dan di sini seorang orang tua akan selalu menyupport, memberikan motivasi, dan masukan kepada seorang Cancer untuk menata, meniti kembali keuangannya di bulan September tahun, 2021. dan jika kartu The locals, kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Cancer, di sini menggambarkan orang yang menyayangi seorang Cancer adalah orang tua Cancer sendiri, orang-orang terdekat Cancer sendiri yang memberikan masukan kepada seorang Cancer untuk menata kembali keuangannya. Dan di sini disarankan jangan mencoba hal yang baru di dalam kategori pekerjaannya yang akan berdampak negatif kepada keuangan serta kehidupan, dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah 6 of One ataupun 6 token. Secara umumnya 6 of 1 itu diartikan pencapaian kemenangan, pencapaian puncak karir, peningkatan karir, dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Cancer di bulan September tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama, karirnya akan semakin tinggi, karirnya akan semakin bagus, akan direkomendasikan menaiki sebuah jawatan yang dimana mana di sini dalam kategori pemimpin, yang dimana menjadi pimpinan di dalam kategori perusahaan. Dan di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang cancer akan membuat sebuah usaha yang dimana mana di sini usaha miliknya tersendiri, usaha miliknya sendiri, yang dimana ia bangun dengan orang-orang terdekat yang dibangun dengan keluarga, yang membuahkan hasil yang maksimal kepada karir, kehidupan, serta finansialnya. Dan di sini juga tidak terkebut kemungkinan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh seorang cancer akan berbuah manis di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini membuat seorang cancer karirnya akan meningkat yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta orang-orang yang di sekitar cancer sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah naik Oka Jangan memiliki naik oktak itu dia diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang cancer akan mengalami peningkatan di bulan September tahun 2021, yang dimana disini ada beberapa prediksi, yang pertama menjadi pimpinan, yang kedua mendapatkan pekerjaan, yang dimana sini untuk meningkatkan keuangan kehidupan, serta disini sini. Usaha yang dilakukan seorang Cancer selama ini akan berbuah manis dan mendapatkan peningkatan di bulan September yang didukung oleh orang-orang sekitar, sahabat, serta pasangan Cancer sendiri. Dan juga kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Cancer di sini menggambarkan empat kecintaan seorang Cancer di dalam kategori pekerjaan yang didasari niat, dilakukan dengan kemauan dan dibantu dengan doa akan berbuah manis kepada kehidupan pekerjaannya yang didukung oleh pasangan orang-orang terdekat serta keluarga Cancer sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah 10 of cup, ataupun 10 piala. Secara umumnya 10 of cup itu diartikan bisa membangun rumah tangga yang bahagia, bisa membangun sebuah hubungan yang lebih harmonis di bulan September tahun 2021. Dan di sini menggambarkan untuk seorang Cancer yang sedang single di sini disarankan baiknya mencari pasangan yang dimana mana di sini akan mempunyai tujuan dan mendapatkan kebahagiaan kerukunan rumah tangga serta di sini tujuannya adalah untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya kepada seorang cancer yang sudah berpasangan. Kebahagiaan, keharmonisan akan didapatkan dalam kategori hubungan asmara. Yang mana di sini hubungan rumah tangga akan lebih bahagia dengan kehadiran anak-anak serta kehadiran keturunan di dalam kategori hubungan asmara di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. base of Pentacle. Secara umumnya, Page open Pentacle itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan para Cancer yang sedang single, baiknya mencari pasangan dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ataupun ke jenjang pernikahan yang di mana di sini akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam kategori hubungan asmara, mendapatkan kebahagiaan kereharmonisan yang di mana di sini Page open Pentacle merupakan seorang anak ataupun seorang keturunan yang menjadi pelengkap kebahagiaan seorang Cancer di bulan September tahun 2021 dan di sini juga digambarkan kepada seorang cancer yang berpasangan seorang anak menjadi sumber kebahagiaan, kerukunan, keharmonisan dan pelengkap sebuah rumah tangga yang bagus kepada cancer di bulan September tahun 2021 dan jika kartu Lelopes kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang cancer sini menggambarkan sosok yang menjadi sebuah hubungan rumah tangga ataupun sebuah hubungan asmara seorang cancer akan lebih harmonis, lebih bahagia di bulan September tahun 2021 adalah dengan kehadiran seorang anak serta mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan seorang anak kepada cancer yang sedang single. Dan di sini disarankan kepada seorang cancer, Tata kembali hubungannya, maka hubungan asmara akan kamu dapatkan di dalam kategori kebahagiaan. Dan untuk angka keberuntungan seorang cancer itu ada di angka 8, 88, 86, 60, dan 70. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan cancer di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini komedia sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.